Destinasi kita kali ini ialah Pantai Balangan Pantai Balangan ini dekat banget loh dengan beberapa pantai di Bali Ada Pantai Dreamland, ada Pantai Bingin, dan juga Pantai Padang-Padang Buat kalian yang mau menikmati keindahan alam dalam bentuk sunset Pantai Balangan ini merupakan lokasi yang sangat strategis dan sangat menyenangkan Hai, Tapi karena masih panas, aku tunggu sampai dulu <SILENCINALESA> Nanti aku mau lagi of Alo, di belakang. Halo, di situ. Dayangan yang udah diterbangin terus dia yang pegang doang tali. <tuk> kayaknya udah diterbangin BJ udah nggak mau terbang lagi dia. <tuk> Masihnya... <tuk> oh, dia kayaknya nggak seimbang gitu nggak sih? Nope. Oh iya. <laughs> gimana waktu terbang layanan Mereka berdua guys Bang harus dong Turun turun Ya harus ngikutin Yeay Pantainya itu khusus untuk uh, camping Dan yang paling spesial banget di sini bisa Pre-wedding! Banyak banget, Geng, spot-spot untuk, untuk foto pre-wedding di bawah sana Di belah sana pokoknya semua-semuanya lah Semoga berhasil layangan Kita tarik terus ya? Wai, wai, wai, wai Kayaknya harus angin kencang deh Udah ya, udah, pulang aja, pulang aja. Udah ini, ini. Gak ada harapan ya? Gak ada harapan, ntar lagi rusak sobek <laughs> Bilang ke PJ, PJ layangan anda PJ, kok ikhlas gak sih ngasih layangan? Lihat ini hasilnya Dia gak terbang-terbang <laughs> aku nggak akan muncul di vlog ini guys aku jadi juru kamera aja juru yang cantik semoga kalian berhasil dan kalian nggak mungkin berhasil gak boleh kayak gitu e akhirnya mereka berhasil guys. Wow guys. Wow wow wow wow. What happened? Di sana juga ada layangan ya, ada Indonesia. dan ini mereka diantara batu-batu yang fana mereka berharap banyak padamu layangan apakah mereka akan berhasil kali ini? ya lumayan lah ya, lumayan berhasil untuk ya kan jadi uh, dimanapun kalian berada tolong gunakan masker guys uh, walaupun new masker everywhere ya guys ya masker everywhere kita tetap sop kok stoppin kok. termasuk hand sanitizer ya yeah. termasuk dia apa sih <laughs> masker harus dipakai ya yeah. dan hati harus dijaga iya yeah. <laughs> dan dia juga harus kalian biar jangan biar dia nggak kabur kemana-mana seperti seperti doi yang pergi setelah memberi harapan palsu <disapp> aduh jangan curhat di sini dong <susur> dan dia gagal kayak gini nih yang bisa diharapin siapa ya tanyain aku dong gimana rasanya nerumbu angin kan. nggak usah kita berdua aja masuk di blog Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Perasaannya nerbangin layang-layang Itu kayak, hai, hai, sih Dia kan kita harus tarik ulur kan Itu layangan, udah kayak perasaan Ditarik ulur sama hai, hai, Suka-suka bird on a tree I'm just sitting here I got time Clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors free harus banget ke Bali buat ngerasain ke pantai itu sensasinya beda banget beda banget sama yang tinggal sama yang rekreasi itu beda mungkin karena kalau rekreasi itu kalian kalian sadar gak sih kalau ke pantai ke, re, ke pantai ke Bali itu rekreasi sama yang tinggal di Bali itu sensasinya beda ya beda Orang beda banget itu kan cepat-cepatan. I bentuk ya tapi itu kalau kalian pertama kalian jejak kaki ke pantai tuh kayak langsung diserbu hawa-hawa pantai itu kayak seru banget gitu. Eh tapi airportnya kelihatan dong. Pantai Ciparang. Pantai Balangan recommended banget buat kalian-kalian yang mau nyari ketenangan. Jadi Lalu tapi, kalau ada corona, ini tempat ini bakal penuh dengan. seger banget loh ini pantainya Ya ombaknya sih udah udah nggak segede tadi ya tadi itu gede banget ombaknya ini udah mulai udah mulai agak reda gitu dan akhirnya kayak surut aku mau videoin di sisi lain tapi menurutku ini pemandangannya udah bagus banget sih pas aku mabak ke kesini bener-bener gak ada place buat berdiri karena semua pengantin semua pengantin di dalam negeri dan luar negeri mereka sewa fotografer eh satu pasangan tuh bisa sampai tiga empat fotografer sampai kesana di pantai itu luas banget oh my god I'm so happy today soalnya hari ini Joy libur bisa ikut ke pantai bareng Cici the Explorer oh my god jadi sekian sekian permainan layangan ya penutan tangan terbang berhasilnya cuma berapa tiga kali ya banyak gagalnya so tadi kalian udah lihat penampakan setay balangan seperti apa segitu ceritanya tapi kita nggak turun ke bawah soalnya tadi nerbangin layangan sampai sore sore gini udah dingin banget juga iya yeah, ya yeah tadi anginnya tuh kayak dingin banget mati serigala tapi kayak pulas tapi kayak soalnya aku lapar nabur. tadi aku lihat ada orang makan sate ada orang makan burger tapi kita nggak bawa makanan nih kasian <tuk> sama siapa yang nggak bawa abis ini aku mau beli sate mau makan aku lapar iya yeah, jadi kita mau pulang segian aja kali ini guys thank you so much for watching see you guys in the next video jangan lupa like Komen and... <tuk tangan> Aku pengen matiin, oh, tapi tempat. kalian lihat dulu dah wajah kami ini <tuk tangan> Meskipun wajahku gak terlihat, tapi kalian pasti tahu aku cantik <tuk tangan> Siapa cantik guys? Coba kalian lihat siapa yang cantik, aku atau Joy? Aku dong, voting di bawah <tuk tangan> <tuk tangan> <tuk tangan> Jangan gitu, nanti bener-bener di-voting kan gue kalah pasti ya Oke okay, ya kalian kalau mau kita bikin video kayak mau lihat pantai apa lagi atau kalian gak tahu pantai apa dia ada di Bali. Nah, pokoknya favorite aku datang ke sini itu aku suka lihat yang di sana itu guys. Wow itu pokoknya bagus banget, keren. Itu bisa lihat bandara dari sana. Terus sampe banget yang camping kalau malam. Pokoknya ini pantai sejuta umat. Eh enggak, sejuta umat sih. Oh, kayak... oh, gitarku udah meliliti rambut aku. Tolong dulu ya, guys. Kita masih bagus gak? Yaudah, kita bawa, kita beginatan ya. si kayak sosis tuh kayak merah sosis sosis <laughs> Dila mana Dila mana Dila Ya yeah. yeah. Jangan lupa apa guys thank you for today ya, Dila jangan lupa like comment and subscribe share juga kalau perlu ya Okay let's take a good position for yeah. the SS oh. yeah. <laughs> <laughs> Jadi kalian harus fakta-fakta gitu aja sih yeah. yang gua bilang <laughs> Harus banget Vlog ini karena ini adalah vlog pertama kita semua ujian akhir semester dan kita nggak tahu IPK kita berapa dan welcome to semester tua <laughs> <laughs> kita nggak tahu IPK kita berapa tapi kita senang oh, dulu aja ya. geng welcome, welcome, ya. hidup tua. itu jangan terlalu terbebani sama IPK soalnya Yoi. Belum tentu IPK eh, tinggi, tapi dia, bisa tapi rapat. Tapi dia bilang kayak gitu dari kemarin sebelum ujian Dia tuh udah stres duluan dengan IPK <laughs> Jangan percaya Pokoknya dia Pokoknya pointernya tuh tiga ke atas lah ya. <laughs> Oke, okay, bye bye Penting tiga daripada 2 gitu. <laughs> jangan, jangan, dua gitu Yang dua siapa? Yang dua siapa? tahu tau yang dua siapa Pokoknya jangan dua lah IPK gak, gak bisa. Yang suka dua itu siapa? Pokoknya di dua ini iya pokoknya di duain tuh gak enak tapi kalau tiga bisa poligami dong orang ketiga orang ketiga bi nggak apa, apa orang ketiga mah orang, orang ketiga ya sama aja pengatur hubungan pengajar. ya nggak apa, -apa. daripada mending ya sih ya nggak boleh pokoknya oh. harus berdua berdua itu lebih ya, baik bisa berdua tapi jangan terus dua iya wow. Mak maklum bucin dia bisa berdua tetapi jangan 22. Balangan 8 Agustus 2021 Jangan lupa subscribe, comment <laughs> subscribe, and share, guys Dah Aduh, nggak bisa, bisa move on sama pemandangan Pemandangan <tuh> Kita balik dulu ya, guys Kayaknya 5, ya. <tuh> 5 kilo ya Gak sih? paling tiga apa dua kilo dari dari balangan ke kosan kita Well see you guys in the next video dan kayaknya habis ini kita akan ke melasti bye guys